dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat BPJS Kesehatan secara online. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari bagaimana caranya membuat BPJS secara online, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, untuk membuat BPJS secara online, di sini kita bisa langsung saja menghubungi pendawa BPJS melalui pesan WhatsApp seperti ini, teman-teman. Dan untuk nomornya, yang ini. Oke teman-teman langsung saja kita chat Pandawa BPJS-nya seperti ini. Di sini saya menuliskan pesan pendaftaran BPJS seperti ini. Nah setelah itu akan ada balasan Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih telah menghubungi Pandawa BPJS Kesehatan. Ini adalah karena layanan administrasi peserta JKN-KIS melalui chat WhatsApp tanpa panggilan telepon ataupun panggilan video. Jadi pada nomor WhatsApp di sini kita hanya bisa melakukan chatting biasa saja teman-teman. Tidak melakukan panggilan panggilan telepon ataupun video dan waktu pelayanannya yaitu pada hari kerja mulai jam 8 sampai dengan jam 15.00 nah di sini juga kita akan diberikan formulir pendaftaran yang berbentuk link seperti ini dan link ini akan aktif selama 60 menit atau 1 jam teman-teman Oke langsung saja kita buka link ini Nah, teman-teman, setelah link ini terbuka, di sini akan banyak pilihan mulai dari pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, ataupun yang lainnya. Dan untuk membuat BPJS baru, di sini langsung saja kita pilih pendaftaran baru. Untuk subkategorinya di sini saya pilih mandiri. Nah, teman-teman, untuk melakukan pendaftaran BPJS mandiri seperti ini, kita harus melampirkan yang pertama foto kakak atau kartu keluarga, kemudian foto buku tabungan. Nah, di sini kita pilih selanjutnya. Nah oke okay, teman-teman pada tahap awal ini kita harus mengisi dulu biodata kita sebagai calon peserta BPJS Nah untuk pengisiannya kita dimulai dari nomor nik, kemudian nomor KK, nama lengkap, dan yang lainnya Seperti ini contohnya teman-teman Nah untuk pengisian biodata ini mungkin tidak harus saya jelaskan satu per satu teman-teman Dan pada pengisian biodata ini akan sedikit saya percepat Nah teman-teman di tahap ini juga kita bisa memilih akan menggunakan kelas rawat yang mana Kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 Kemudian di tahap ini juga kita harus mengupload file kakak Kemudian file buku tabungan juga Oke jika semuanya sudah terisi langsung saja kita pilih selanjutnya Kemudian di sini kita checklist untuk persetujuan peserta. Setelah itu langsung kirim formulir. Nah, teman-teman, di sini data berhasil terkirim. Nah, teman-teman, jika data kita sudah terkirim semuanya, di sini akan ada pesan masuk lagi melalui WhatsApp, yaitu terima kasih Bapak Ibu atas data dan dokumen yang disampaikan. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan dan pemrosesan data. Kami akan segera menghubungi kembali maksimal dua hari kerja melalui pesan WhatsApp Pandawa. Nah, berikut ini adalah tiket transaksi layanan Bapak Ibu. Nah, jadi sampai sini untuk pembuatan BPJS kita sudah selesai, teman-teman. Tinggal kita tunggu konfirmasi atau balasan dari Pandawa BPJS ini, yaitu selama dua hari kerja. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.